saya baru aja dapat paketan dari ekspedisi ini saya pesan biji black pen sama maple tarik musik oh, ini guys musik Japanese black pen varietas Senjumaru Japanese black pen biasa sama maple ya akan kita semai ya guys ya akan kita semai ini dulu terus ini besok berikutnya nah ini dua paket biji black pen yang satu Senjumaru ini akan coba kita semai masing-masing 50 50 biji beserta bonus sekarang yang senjum baru kita buka seperti ini guys ada yang pecah ada yang masih bagus masih utuh kita taruh sini yang Shinjomaru habis yang black pen biasa oh dia bijinya lebih kecil kecil dan lebih gelap. Kita taruh sini. Ini perangsang akar merek Root Up. Ada banyak merek di pasaran bisa nyoba Root Up, Root Top atau yang lain. Sekarang kita masukkan ke dalam sini larutannya Kira-kira saja Setelah itu kita aduk-aduk Dengan boleh pakai stick seperti ini Boleh pakai sumpit atau semacamnya Kita aduk nah kalau sudah seperti ini kita masukkan biji black pen nya aduk-aduk sebentar sekarang kita yang mikawa mikawa kita masukkan kita sebentar setelah itu kita tunggu 24 jam di si Black Pension Jomaru sama Mikawa sudah direndam 24 jam. Ini yang Senjumaru ada yang tidak tenggelam. Katanya kalau yang tidak tenggelam kualitas bijinya kurang bagus. Tapi ada juga yang tenggelam yang tenggelam lebih dominan yang enggak tenggelam ada sekitar ya sepuluh lebih gak apa-apa tetap kita semai yang mikawa yang mikawa yang mikawa cuma tiga empat, empat yang tidak tenggelam saatnya kita untuk menyemai potnya sudah kita siapkan pot ukuran 15 cm untuk menyemai kita semai biji mikawanya dulu. nih airnya sudah kita buang. kita ambil satu persatu. kita ratakan kalau bisa. Jangan sampai menutup. Kasih jarak biar saat tumbuh akarnya dia diangkat saling terkait dan tidak menempel. Nah, itu kita kasih sekam bakar lapisan atasnya. ramai biji black pen senjumarunya ini airnya tadi sudah saya tiriskan saya taruh ke botol nanti untuk menyemprot menyemprot media saat sudah ditutup sekam bakar taruh satu, satu kita renggangkan jaraknya kalau bisa ada jarak untuk nanti tumbuh akar dan saat pencabutan dan perakarannya tidak saling berkait nanti kalau sudah tumbuh berkecambah selanjutnya kita pindahkan levelnya ini agar tidak tertukar dengan yang mikawa yang mikawa tadi sudah saya tempel juga tapi saya lupa tidak ambil gambarnya. Dan nama dan tanggal penyemayan biar kita tidak lupa dan kita tahu uh, umur penyemaian kita jangan lupa lapisan atasnya kita kasih sekam bakar oh iya kenapa sekam bakar bukan sekam mentah karena sekam bakar itu sudah dibakar jadi saya rasa lebih steril dibanding dengan yang masih mentah karena kan kita menyemai ini kan musuhnya jamur musuhkan akar gitu pakai sekam bakar, sekamnya lebih steril. Nah, selanjutnya kita siram pakai sprayer, lapisan atasnya. ke permukaan atasnya hai, hai, setelah kita semprot dengan air sisa rendaman tadi kita akan menyungkupnya dengan plastik selanjutnya kita sungkup menggunakan plastik lebih bening lebih bagus ya agar bisa melihat perkecam bahannya nanti okay setelah kita sungkup seperti ini selanjutnya kita taruh di tempat atau ruangan yang gelap agar mempercepat proses berkecambahan oke okay? kita taruh tempat yang gelap ini semayan black bean mikawa nomor 1 ini kita coba buka Nah seperti ini lumayan sudah ada yang berkecambah ah, susah ini ini semua baru kita ambil dari tempat yang gelap di proses penggangkupannya kita taruh di tempat yang gelap dan yang gelap lembab dan tidak terkena ya proses perkecambahan oh yang ini belum ada tanda-tanda malah ada jamur ini. ini jamur kita buang jamurnya belum ada tanda-tanda yang ini guys oh sudah ada sudah ada ini yang mau tumbuh tapi kalau ini kebanyakan jamur Gak steril kemarin sekamnya, karena masih ada kemasukan sekam yang mentah, jadi nggak full bakar. Ngeri, bisa menyembur relatif lebih cepat yang Mikawa daripada Senju Maru, blackband kita sudah berumur dua minggu pertama semai tanggal 9 sekarang tanggal 25 25 april kita akan cek seperti apa uh, perkembangan dari kecambahan kita buka yang mikau nah, kita buka sungkup yang senjumaruk